Baik, di sini untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke ramalan pasangan seorang Leo dan seorang Capricorn secara umumnya. Dan langsung kita akan mengambil kartu kepada seorang Leo secara umumnya. Dan selanjutnya, kita akan mengambil kartu kepada seorang Capricorn secara umumnya. Setelah kartunya kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support ataupun energi yang didapatkan oleh seorang Leo dan seorang Capricorn secara umumnya di dalam sebuah hubungan asmara. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada seorang Capricorn secara umumnya. Dan setelah kartu energinya kita dapatkan, kini saatnya kita akan mengambil kartu kesimpulan ataupun kartu yang memperjelas di dalam suatu asmara seorang zodiak Capricorn dan zodiak Leo secara umumnya. Pertama, kita akan mengambil kesimpulan kepada seorang Leo, dan selanjutnya kita akan mengambil kartu kesimpulan kepada seorang Capricorn, baik. Di sini kartu Asmara seorang Leo dan Capricorn secara umumnya sudah kita dapatkan Dan kini saatnya kita membukanya dan membacakannya Untuk kartu seorang Leo pada umumnya adalah Five of cup Five of Cups Ataupun 5 piala Secara umum diartikan adalah Berjuang melepas masa lalu Dan melihat harapan yang masih ada Ataupun melihat peluang yang masih ada jadi untuk asmara seorang Leo kepada seorang Capricorn di sini seorang Leo sedang berusaha untuk melepas masa lalunya dan ingin fokus kepada seorang Capricorn di sini Leo kelihatan selalu murung ataupun selalu teringat akan masa lalu yang membuatnya sakit ataupun masa lalu yang membuatnya trauma sehingga ia sedang berjuang untuk melepaskan itu semua dengan kehadiran seorang Capricorn di sisinya, di sini kelihatan juga seorang Leo sedang berjuang dengan dukungan seorang Capricorn kepada dirinya, dan di sini terlihat juga bahwasannya seorang Leo memiliki masa lalu yang sangat suram, ataupun masa lalu yang sangat sakit, sehingga seorang Leo susah melupakannya. Di sini, seorang Leo terlihat murung ataupun tunduk dan itu artinya seorang Leo sangat susah untuk melupakan masa lalu namun ia sedang berjuang di sini juga bahwasanya Leo akan bercerita kepada seorang sahabat dekatnya sehingga seorang Leo mendapatkan motivasi ataupun dukungan yang penuh dari seorang sahabat kepada dirinya untuk membuka hati yang lebih serius kepada seorang Capricorn di sini kehadiran seorang Capricorn memang diterima oleh seorang Leo namun Leo selalu mengingat masa lalunya dan ia sedang berusaha untuk melupakannya. Di sini Leo berharap kehadiran seorang Capricorn dapat menutupi ataupun menghilangkan masa lalu yang teramat sakit yang dirasakan oleh seorang Leo di masa lalunya. Dan untuk support ataupun energi yang Leo dapatkan adalah Queen of Pentacle. Jadi di sini terlihat jelas. Queen of Pentacle itu secara umum diartikan adalah wanita yang sudah dewasa. Di sini kelihatan support ataupun motivasi yang didapatkan seorang Leo untuk menerima seorang Capricorn secara serius adalah dari seorang wanita ataupun dari teman curhat yang ia percaya dan ia sudah anggap sebagai seorang sahabat. Di sini, seorang Leo akan mendapatkan motivasi ataupun masukan yang sangat bagus kepada seorang Leo, dan seorang sahabat tersebut memberikan dukungan kepada seorang Leo agar melupakan masa lalu dan membuka lembaran baru bersama seorang Capricorn. Di sini, Leo kelihatannya menerima secara positif atas masukan tersebut, sehingga Leo mulai melangkah maju bersama Capricorn dan melupakan masa lalu seorang Leo. Dan untuk kartu kesimpulan yang didapatkan oleh seorang Leo adalah The Tower. Secara umumnya, The Tower diartikan adalah perubahan yang sangat drastis ataupun perubahan yang sangat mendadak. Jadi di sini kelihatan bahwasanya asmara seorang Leo yang dulunya merasakan sakit sehingga ia berusaha ataupun berjuang untuk melupakannya di masa kini mendapatkan dukungan ataupun motivasi yang positif dari seorang sahabat yang ia sudah percaya dan sudah lama ia kenali sehingga ia bercerita kepada sahabat tersebut. Dan di sini The Tower mengartikan bahwasanya perubahan yang dilakukan oleh seorang Leo sangat drastis ataupun sangat mendadak. Di sini kelihatan bahwasanya seorang Leo sedang berjuang untuk melupakan masa lalu. Dan memberikan welcome kepada pasangannya yang saat ini yaitu Capricorn. Di sini, motivasi yang diberikan oleh seorang sahabat tersebut memberikan perubahan yang sangat mendadak ataupun perubahan yang sangat elastis kepada seorang Leo, sehingga Leo sekarang lebih merespon pasangan yang ada sekarang ketimbang mengingat masa lalunya. Namun, di sini, Leo masih berjuang untuk melupakan masa lalu, sehingga Capricorn harus berjuang lebih keras lagi agar Leo bisa bahagia dan betah bersama dirinya ataupun di samping dirinya. Selanjutnya kita akan membukakan kartu kepada seorang Capricorn secara umumnya dan kartunya adalah Three of Swords. Tree of Swords ataupun tiga pedang. Di sini secara umum menggambarkan hati yang terluka ataupun hati yang tersakiti atau yang lebih spesifik dikategorikan adalah memendam rasa sakit dan memperjuangkan hubungan asmara ataupun memperjuangkan kebahagiaan pasangan. Di sini buat seorang Capricorn terlihat jelas bahwasanya asmaranya bersama seorang Leo membutuhkan ekstra-ekstra pengorbanan, ekstra-ekstra pengertian dan ekstra kasih sayang kepada seorang Leo. Di sini energinya Capricorn dan Leo sangatlah bertolak belakang Leo orangnya egois sedangkan Capricorn orangnya penyayang dan sangat suka berjuang kepada pasangan ataupun berjuang demi kebahagiaan pasangan di sini segala hal ataupun usaha yang dilakukan seorang Capricorn kepada pasangan tidak lain dan tidak bukan hanyalah demi kebahagiaan pasangan dan agar pasangan melupakan masa lalunya dan kembali bersama Capricorn menjalani sebuah hubungan asmara yang lebih bahagia dan di sini tidak jarang juga seorang Capricorn mengajak Leo kepada kejenjang yang berikutnya, namun Leo belum siap. Dikategorikan juga bahwa di sini, Capricorn pernah bercerita kepada Leo untuk menikah ataupun memiliki suatu hubungan rumah tangga. Namun di sini, Leo belum siap dan menolaknya, dan disinilah arti sebuah hati yang ditusuk dengan tiga pedang, dengan jawaban seorang Leo yang menolak ataupun tidak mau untuk kejenjang yang lebih serius bersama Capricorn, sinilah seorang Capricorn membutuhkan suatu ekstra atau usaha agar seorang Leo melupakan masa lalu dan jalan bersama seorang Capricorn menata hubungan asmara yang lebih bahagia. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Capricorn adalah King of Swords. King Oxford itu secara umum diartikan sebagai seorang pria yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pemikirannya. Di sini, King Oxford itu mencolok kepada seseorang yang lebih senior dari seorang Capricorn yang sudah sering Capricorn bercerita soal asmaranya kepada orang tersebut sini orang tersebut memberikan masukan kepada seorang Capricorn, bahwasanya Capricorn harus lebih ekstra berjuang, ekstra berkorban, dan ekstra memberikan perhatian kepada seorang Leo, agar Leo dapat melupakan masa lalunya dengan cepat dan mulai membangun hubungan asmara yang lebih bagus bersama seorang Capricorn. Dan di sini juga seorang Capricorn sering bercerita tentang Leo kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut memberikan jalan keluar ataupun solusi plus motivasi kepada seorang Capricorn agar Capricorn lebih bersabar lagi untuk menghadapi sifat Leo yang sering berubah-ubah. Di sini juga orang tersebut memberikan saran bahwasanya Capricorn harus berlapang dada apabila Leo bercerita tentang masa lalunya dan memberikan dukungan kepada seorang Leo. Untuk melupakan masa lalunya yang sakit ataupun yang dikategorikan dihianati, dan untuk kartu kesimpulan yang didapatkan oleh seorang Capricorn adalah "Well of fortune". Well of fortune secara umum diartikan adalah roda keberuntungan hidup. Jadi, di sini untuk asmara seorang Capricorn kepada seorang Leo adalah seorang Capricorn memang merasa tersakiti dan merasa berekstra sabar untuk menghadapi seorang Leo dan mendapatkan motivasi ataupun mendapatkan dukungan yang penuh dari seseorang yang sudah berpengalaman ataupun yang sudah lebih dewasa dari dirinya. Dan di sini digambarkan well of fortune, roda kehidupan kepada seorang Capricorn dan di sini digambarkan keberuntungan telah memilih seorang Capricorn kepada seorang Leo di sini roda keberuntungan atau roda kehidupan memilih seorang Capricorn untuk menyembuhkan rasa sakit yang dihadapi oleh seorang Leo dan roda kehidupan itu akan terus berputar sampai akhirnya Leo akan merasa lebih tenang bersama seorang Capricorn dan memilih kejenjang yang lebih serius ataupun memilih kehubungan asmara yang sangat bahagia